Ini guys, nah, enak ya, ketuk bunyi. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Rain Deso. Channel ini membahas tentang kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, sedulur semuanya. Uh, di kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat drum elektrik atau drum digital menggunakan sebuah keyboard bekas, ya guys. Ya, ini keyboard yang murahan aja, yang nanti yang buat eksperimen ya. Kemudian kita menggunakan uh, keyboard ini, kita bongkar ya, terus kita ambil ininya, uh, lembaran ini apa mika ini yang ada karbonnya. Kemudian kita nanti urutkan ya urutannya. Nah untuk membuat switch pada chipnya ini ya guys ya, ini nanti kita kasih sensor. Sensor pakai piezo nanti ya Nah ini Dalamannya seperti ini guys Nah seperti ini Terus ini nanti kita Urutkan ya Huruf apa saja Yang berfungsi dalam drum Nanti kita ambil huruf-huruf yang Kita fungsikan saja Oke bagaimana cara mengurutkan Huruf-huruf yang nanti kita Fungsikan sebagai tombol drum atau sebagai switch, nanti kita ganti tombol-tombol ini. Kita ganti nanti dengan sensor getar atau sensor ketuk ya. Jika dipukul, nanti keluar suara ya di sini, bukan menggunakan keyboard ini ya. Nanti kita akan membuat sensor ketuk seperti ini. Ini contohnya, nah seperti ini nanti ya, guys. Ya, oke, langsung kita. Cara mencari huruf-huruf ya, setelah kita lepasinnya. Nah, ini nanti huruf apa saja? Ya. Ini dari tombol dari jalur ini ke sini misalnya. Ini huruf apa gitu, kita cari ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan avometer ya, biar cepat. Nah, ini kita bikin blok-blok dulu guys. Jadi dalam skema ini Kita bikin blok-blok seperti ini guys nah, nah ini seperti ini Nah ini kan ada tulisan ABCD1234 ini termasuk grup A1 ya A1 kemudian eh, Pin 1-15 ini termasuk grup B Kemudian, e, F, G, ya. Nah, ini kan posisinya kan begini, guys. Berarti kita balik. Nah, kita urutkan dari kanan ya: A, B, C, D, satu, dua, tiga, empat. Nah, sampai sini ini berarti grup A1. Kemudian yang dari sini sampai sini ini adalah grup B. Kemudian ini EFG ya. Nah, seperti ini, nah, ini penampakannya kan seperti ini. Nah, ini kebalik ya, seperti ini, guys. Ini yang ABCD yang sini, ini dapatnya, ini, ini terus sampai sini ya. Kemudian jalur, misalkan huruf A ya, huruf A ini adalah tiga dan empat, tiga B dan... 4 A 1 berarti kan 3 B 1 2 3 Tambah 4 A 1 berarti 1 2 3 4 nah ini berarti Huruf A sini sama sini Huruf A ya Oke kita Cocokkan dengan avometer dulu Oke, Oke guys Nah ini kita cari ya Misalkan tadi huruf A Bener atau tidak ya A ah, itu tadi ini kita tempelkan di papan ini harus nempel plek gini ya sesuai titik-titiknya ini. Titik-titiknya ini dipaskan tombolnya ya. Nah kemudian kita lihat tadi tombol A ya A ah, ini tadi A 4 dan B3 ya. 1, 2, 3, 4 Ini berarti a 14 Dan B3 1, 2, 3 Nah ini B ini. ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Nah tombol B ini Menghubung kemana saja Nah Kemana saja ya Kita lihat Nah, kita cocokkan seperti ini, guys. Misalkan, misalkan ini, ini yang cocok, dimana kita, kita taruh di sini saja, kita geser gini. Nah, yang bergerak, dimana di sini berarti, ini berarti 1, 2, 3, 4, berarti ini B berapa? B, 1, 2, 3, berarti B3. B3 ini kita menghubung kemana saja. Nah, nanti dicatat ya, guys. Ya. Nanti dicatat Seperti ini Misalkan Pin 11 ini menghubungkan Antara huruf O Kemudian 1, 5, dan 6 Kemudian pin 3 ini ya Berarti menghubungkan A dan Z Seperti ini nah Seperti ini A1 Pin 3 Berarti menghubungkan F2, F3 Angka 3, 4, 5 E, R, D Nah nanti kita kombinasikan Misalkan Ini B10 ya Sama dengan Y, J Nah nanti kita kombinasikan Ketemunya dimana berarti, Kalau ini 3 Berarti 10 B1 dan A13 Menjadi Angka 3 nah, seperti ini. ini nanti kita cari yang sama saja nah, Misalkan B3 dan 4 Huruf A Huruf B sama dengan B6 dan Pin 2 A1 Seperti ini guys Berarti pin 2 A1 Pin 2 A1 ini berarti Nih guys ah, ini Nyantol nyantol ini tadi kan AB biar kelihatan. ABCD terus kemudian 1 2 3 4 A1 ya. Berarti misalkan 2 ini A, A1 B2 ditambah terus 6 B, ya berarti kita urutkan lagi. Ini kan berhenti sampai sini, Sat, ini, satu, dua, tiga, empat. Nah, berarti kita hitung lagi: satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini berarti huruf B ya, ini. Nah, pin ini dan pin ini berarti huruf B kalau ditempelkan ya, seperti ini kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi ya guys ya Ini waktunya juga buat orat oretan ini harus teliti sekali dan sabar ya guys ya atau anda bisa mencobanya ya dengan cara langsung dikasih kabel saja ini, ini langsung dikasih kabel ditempel-tempelkan nanti muncul huruf apa disitu ya nah tapi itu sangat sulit ya mending diurutkan seperti itu tadi pakai apometer jadi kita geser grup mana saja ya tinggal ditulis itu lebih enak ya ini saya sudah mempunyai yang sudah jadi ya ini sudah saya pisah-pisahkan sudah saya solver juga nah. nah ini sudah saya pisah-pisahkan seperti ini guys nah sudah saya kasih kabel nah ini b, b nya ini yang berguna cuma sedikit sekali ya? ya ini kan udah ada tulisannya ini nih nah ini lebih enak kalau ada tulisannya ini nah kita tinggal urutkan saja ya guys ya nah seperti ini kalau ada tulisannya ini lebih enak sekali ya guys ya kita tinggal urutkan R4, R5, R6, R7 Nanti dihubungkan dengan C berapa enak, enak ini Ini seperti ini Nah ini nanti seperti ini Ini sudah ada tulisannya ya Sudah saya pisah-pisahkan Ini untuk Untuk apa ini Untuk floor Kemudian ini untuk kick 1 Misalkan seperti ini Nah ini sudah saya pisah-pisah Ini cuma saya ambil tombol-tombol yang, nah ini high -hi hat open, nah, kemudian ini ride simbal, nah ini kalau dihubungkan gini kan nanti bisa menyalakan simbal ya ride Ini masih acak-acakan besok saya rakit ya ini nanti sensornya seperti ini guys, nah. Pakai sensor piezo seperti ini guys Nah Kemudian nanti sensor piezo ini Kita rakit di IC LM324 dulu ya guys ya Seperti ini Kita coba saja dulu Ini yang sudah jadi ini ya Ini belum jadi sih Ini masih setengah jalannya. ya Oke langsung kita coba dulu Oke ini coba Kita sambung ke sini dulu ya guys ya Kita sambung satu dulu Oke, misalkan kita sambung apa ya? Tom ya, tam kita sambung di sini. Misalkan ya, Seperti ini guys. Nah, nah seperti ini udah enggak ada yang konslet ya, guys ya. Kemudian kita colok Biar terinstall dulu ya Ini baru install di komputer Bisa dilihat, nah ini sudah hidup nah, Ini sudah hidup ya Lampunya ini Nah, lampunya sudah hidup Berarti sudah Nyala ya Keyboardnya ya kita buka aplikasi Dividram ya guys ya nanti saya kasih lihat ya nah Dividram bentuknya seperti itu nah diketuk sudah bunyi ya guys ya nah, ini guys nah, enak ya diketuk bunyi Seperti ini guys nggak ada latency sama sekali ya nggak ada keterlambatan nah. Kita ketuk langsung bunyi Beda dengan Apa namanya Arduino ya Nah seperti ini guys Oke besok Kita lanjut ke part yang kedua Bagaimana cara Merakit ininya sama Menghubungkan Piesonya ya guys ya Oke lanjut besok ya guys ya ini adalah aplikasi Divi Drum ya guys ya. Divi Drum. ini sudah ada huruf-hurufnya ya. Misalkan Tom satu ini huruf F, F dan G. Tom 2 ini H dan J. Kemudian Tom tiga ini K dan L. Ini udah enak sekali ya guys ya. Udah ada tombol-tombolnya ya. <tuh> Ke, ini nah bentuk aplikasinya seperti ini guys ini di vidram nah, seperti ini guys oke anda bisa mengunduhnya dari google atau dimana saja ya oke terima kasih semoga bermanfaat